<tuk tangan> Engga, enggak enggak enggak. Engga. Ini aja, aja. WhatsApp geng welcome back to my channel YouTube Pramofapsi. Papsi Seperti biasa baru pulang kerja eh kita aku baru pulang kerja baru makan malam pakai sop Itu, itu, kan cuma awal kita. Namanya susah kan dia ya. Kurang sayang apa sih, Pak? Kan saya ngapa tadi aja aku pulang kerja. Kenapa? Basah kuyup di dieu nih nabdi dia. Diem, dia, dia, dia, dia. dia ya. Sibuk kerja. Lagi <tuk> kerja sibuk. ya kan. Sibuk terus kerja. Ya mulai cepet sana mandi gini gini gini biar nggak sakit. Ya. Hm. Eh. Ya. Ya. Kayanya abang harus pulang ke pulang ke Padang ya. Kapan? Tanggal minggu ini. Kapan ke Padang? Disuruh mama soalnya. Kapan ya bu? Sabtu sore. Ngapain pula? Ya, tante lagi sakit. Jadi suruh pulang. Terus ngebalik lagi? Ya balik atuh. Berapa lama dipantau? Paling dua mingguan. Nggak minggu? Di mana? Ya udah balik. Hah? Hmm? Ya udah kamu baliknya. Oh iya. hmm. kau itu. kalau hmm. kalau lagi sini gimana? Hmm? kalau sini hmm? ya udah putus. Hmm? putus nggak usah cara kalau kamu lagi sini. Kok itu Ayah mau putus? Ya kan gak tahu, abang di Padang ngapain ngapainnya, gimana sih? ya kan disuruh pulang lama-lama gitu. Iya kalau nggak balik lagi, ngapain coba elderan? Kata abang abang gak suka elderan. Hmm. Kalau elderan putus, apalagi abang pulang ke padang nggak balik lagi. Hmm. ya kan rencananya balik lagi di sini. kita ya, tadi bilang katanya nggak balik, balik. ya misalnya, kan misalnya nggak pulang lagi ke sini gitu yang gimana? Ya udah pulang, tapi jangan lama-lama, jangan sampai dua minggu. Wih. Aku aja kalau pulang ke ban, ke Banten nggak mau aku, nggak lama dua hari, doang balik lagi. Terus nanti kalau nggak boleh sama nama ke Bandung gimana? Ya Kan? misalnya mama ngomong kan udah lah gak usah ke bandung lagi gitu terus gimana? Iya gak usah ke bandung lagi hmm. nikah aja sama orang padang terus kamu mau gitu? Ya kan pasti kayak gitu kan? Ya ayah mau gitu abang nikah sama orang padang. Hmm. Ya, aja gak percaya nggak sayang loh? Enggak saya kalau nggak sayang, sayang ngapain? A Aku sampai sebenarnya nggak mau tuh abang pulang ke padang tuh ngapain bang? jadi kan nanti kesini Pada lagi emang kapan sih ganteng teleponnya? tadi sore pas hari hujan-hujan tuh uh -huh. emang telepon setan lagi sakit katanya adiknya tuh kalo bisa pulang dulu lah katanya susah di sini. kan abang gak ada duit kan kota abang harus boku kalau pulang harus bawa uang. ya kan ini ya, pulangnya mana ada, kok buat ongkos, ongkos, ongkos pesawat, terus sama buat bekal di sana malah ada. ini siapa nggak pulangnya ke sini? nanti kembali lagi. pulang? ya udah kalau nggak pulang aku tunggu pulang. aku itu. ya makanya di sini kan cuma dua minggu tungguin ya? Iya, aku nggak mau, lang. masa tidur kosong sendiri? No no no no. <laughs> <tuk> <tuk> dari, <sebenernya, pas>. seminggu, <tuk> seminggu, seminggu ya, udah seminggu deh. Nah, dua minggu seminggu aja dari Senin sampai hari Senin. enggak Ya, eh? nah, manis dong sudah. Karena kesini lagi. Nah. Ya, udah. Mama pulang, saya juga mau pulang gitu. Emang ya, sabtu tidur sendirian di kosan? Ya, jangan nangis. Satu hmm. ini, nangis. Kan gak lama pulangnya. Ya, kan sendirian itu lama, Bang. Kosari dua hari. kan ayah bisa nunggu di sini gitu seminggu? Gak mau, gak mau tidur sendiri. Lu gitu. abang pulang pada aku sendirian di sini. Ya kan Mama nyuruh pulang juga gitu. Ya udah kalau Abang mau pulang, aku juga pulang. Njana nyesat tuh, kok nangis? nggak cantik lagi lo kalau manis. Ya karena kamu pulang gimana orang yang manis? Hmm. Tuh nggak ah ikut aja di kepadang gimana? Gitu. Nanti nggak bisa balik lagi sini. Ya pulang lagi ya tuh sini kami saksi lagi enggak ya, mau jadi tinggal di padang. Ya mau. Terus? Nanti Abang enggak enggak enggak, enggak ngajak nih balik lagi sini. Tapi benar. Tadi dia Mama telepon dulu pulang gitu. Kok nggak bisa lama yaudah udah sebentar gitu. Matiin pulang dulu. Bukan tante, bukan tante sakit kali. Hmm? Bukan tante sakit kali. Terus, mau kawinin? Kok kawinin? Iya, yeah, mau kawinin. orang Padang kali ini. Mau kawin sama siapa? Emang cewek bilang, "Kacau ya mana tuh? pulang oh, pulang. aku, pulang. aku mau di sini sendirian. kenapa? Eh? Ker kerjaan, dimana? kerjaan dimana? Oh, gimana? Oh, kerjaan gimana? Tienwanya. ya masa kerjanya di timur? ya apa-apa nanti bilang bos kalau abang pulang ke Padang aku mau pulang udah selalu pulang ketemu abang, enggak kasih ya nama aku ninggalin aku jadi kayak gitu Gak mau ya mau oh, no? eh, Sebenernya juga mau pulang sih cuman oh, nangis lah Udah kayak nangis-nangis ya Udah Mangga <tuk> <Nggak>, semangat enggak enggak. <tuk> <tuk> ya, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, aja enggak, aja enggak, nangis iya enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Enggak, ini ada apa? Canda, Canda. Pengen aja, pengen ekspresi ayam aja gitu. Gimana sih kalau ditinggalin dulu? Enggak mau. Oke, gue berhasil ngeprank dia. Oke, jangan lupa subscribe channel gua, like, comment, dan subscribe, dan share ya teman-teman semuanya. Oke, okay? terima kasih atas subscribe-nya yang udah suka. Terima kasih banyak, uh, next uh, gua bakalan <tongan> premiere lagi yang lebih parah lagi dari ini. Bye. <tongan>